kalau seandainya Bapak kasih spasi satu di sini, oke? Okay? Bapak kasih spasi, spasi di nomor ini, maka di jurnal umum tidak akan terbaca. Kenapa? Karena tidak sama dengan apa yang ada di file master. Tetapi kalau Bapak kasih lagi di sini satu spasi, maka akan terbaca terlalu. Nyambung sampai di sini? Nyambung? Oke, artinya bahwa harus sama persis seperti apa yang ada di master akun. Jika berbeda, maka dia akan mana tadi? Apa tadi nomor akunnya itu ya? 6110. Oke. 6-110 jika dia berbeda, maka dia tidak akan mau, kayak gitu ya nah, kita tes lagi yang lain, katakan yang paling atas yang paling atas kita ambil, kita kopikan, kita masukkan ke jurnal umum oke, sudah bisa oke kalau sudah bisa, berarti langkah selanjutnya apa? kita copy ke bawah kita copy sampai dengan batas terakhir. Ctrl C yang kemudian blok sampai dengan 140 sampai dengan D140 kemudian pastekan. Semuanya di sini NA. eh okay. Kalaupun nanti kita masukkan salah satu lagi di sini secara otomatis nanti akan membaca bahwa ini adalah laba ditahan. Kita cek kita coba. Oke, laba ditahan berarti rumus yang kita gunakan sudah berha berhasil. Oke, masih ada lagi yang bingung? Apa perlu Bapak ulangi lagi? Bapak ulangi lagi? Oke, perhatikan. Perhatikan. Di dalam jurnal umum ini cukup rumus satu yang kita gunakan yaitu rumus Plookup di mana letaknya adalah di kolom keterangan ataupun di nama akun. Kalau kita mulainya adalah katakan dari D7 boleh nggak Pak? Boleh, tapi kelihatannya kalau langsung mepet ke judulnya kurang bagus ya biar agak cantik kita gunakan di D8. Oke? Rumus yang kita gunakan adalah Plookup sama dengan Look up, buka kurung, perhatikan di sini. Look value artinya di sini, lihat nilai-nilai yang mana yang mau kita lihat, nilai yang ada di sel A8 Oke, okay. nilai yang ada di sel alapan, apa nilai yang ada di sel alapan nanti terdiri dari banyak nilai yang ada di tabel array. Tabel arraynya mana? Tabel arraynya adalah master account. Oke. Okay. Dari master account Mulai dari A4 Dari A6 boleh nggak pak? Boleh Karena aset ini nanti tidak akan digunakan Untuk menjurnal Karena aset juga tidak akan digunakan Untuk menjur, menjurnal Oke kita mulai dari A4 Sampai dengan C4 Kalau saya blok sampai dengan F4, F4 boleh nggak? Boleh Oke tidak mesti harus sampai dengan C Sampai dengan F boleh nggak pak? Boleh kita blok sampai ke bawah sampai dengan 140. Oke, kemudian jangan lupa kita kunci dengan F4 tanda string atau absolute F4. Oke, yang kemudian titik koma. Perhatikan. Yang perlu kita pahami adalah dari mana kita mulai memblok data tersebut, maka itulah sebagai kolom pertama. Oke. Kalau kita mulainya adalah dari kolom B maka, kolom B lah sebagai kolom pertama. pertama. Tetapi, karena kita di sini membloknya mulai dari kolom A, 8, oke, okay, mulai dari sorry A4, A4 di sini kelihatan, kelihatan A4 ini, kelihatan, kelihatan ya. Maka, di sini kolom pertama adalah kolom A. Oke, okay. kita mau membaca di kolom keberapa? Oh. Saya mau membaca, adalah nama akun yang berbahasa Indonesia. Kita lihat, nama akun yang berbahasa Indonesia ada di kolom ke berapa? Kolom ketiga, ketiga. Kalau seandainya bapak membloknya adalah mulai dari kolom B, nama akun yang berbahasa Indonesia ada di kolom ke berapa? Kolom kedua kedua. Oke. nyambung sampai di sini ya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, karena kita mau membloknya mulai dari kolom A, maka kolom A lah sebagai dasar perhitungan kolom pertama-pertama. Kolom 1, kolom 2, kolom tiga, Berarti di sini titik koma 3. Kemudian titik koma yang kemudian kita pilih false. Jangan diketik, tapi di situ akan muncul nanti pilihan true atau false. Oke, okay, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sebelum Anda kopikan ke bawah, Anda tes dulu dengan nomor akun. Apakah sudah bisa masuk atau belum. Kalau dia masih nanti kita masukkan di sini, nomor akunnya di sini tidak ada, masih not available, maka berarti rumusnya salah. Oke, okay. Nanti rumusnya salah. Kalau seperti ini, kita coba. Nah, di sini, Bang, berarti sudah betul ya. Kemudian kita copy sampai ke bawah. Oke, nyambung sampai di sini. Nyambung ya? Oke, silahkan dipraktekkan Silahkan dipraktekkan Pak Rul, kok diam saja? Kenapa nggak praktek? Nggak punya laptop ya? Hmph? Coba coba dipraktekkan. Apa tugasmu belum dikerjakan? Sepertinya begitu ya. Ya, Pak Rul. Ya NA ini kan karena belum ada di sini nilainya. Kalau ada nilainya di sini pasti dia tidak NA lagi. Ini kalau kita masukkan lagi di sini, katakanlah di sini, dua kosong, dia akan berubah, kalaupun ada. Ada enggak master account? Satu satu dua Oke, yang kosong ini karena NA ini karena dia belum ada nilai yang mau dibaca di kolom A. Kalau sudah ada di sini kodenya yang sama dengan kode yang ada di master account, maka di sini akan muncul sesuai dengan kode yang ada di master account. Kalau boleh kita masukkan 1160, yang yang muncul pitang lain-lain. Oke, nyambung Barul. Kalau kita masukkan 11210 yang dapat yang muncul adalah pajak dibayar di muka. Kita ambil ini. Kita masukkan ke kolom A sini. Kolom A15. Dia akan muncul di sini pajak dibayar di muka sesuai dengan baris yang ada di master account di mana nomor itu kita ambil. Oke, semuanya sudah paham? Agung Kacap, Agung, paham ya Alhamdulillah kalau paham, eh, okay. Francisco, Spie? sudah, okay, Ayu, gimana Ayu, sudah, salsa, lagi nyoba ya, Sinta. Lagi nyoba, oke. Okay. Kalau bingung, tanyakan saja. Jangan malu-malu, malu bertanya jalan-jalan. Wasfa, oke. Okay. Karolik, sudah oke. Okay. Nabila. Nabila gimana, bingung? Oke, okay, dia Oktaviani Coba ya, Sandy Kayak bingung kayaknya Sandy ini Udah beres ya, Sandy Sandy Gimana, bingung? Ada ada laptop Ada laptop gak di depanmu itu? Kenapa? boleh paham ya, oke okay. ini nanti ini bapak video kan ini nanti bisa anda ulang-ulang lagi, oke okay, silakan. Hmm. Yang tiga mana, oke, okay. oke okay, kan? Ini kan tadi kan kita ngeblokkan tadi kan perhatikan, oke okay, oke, okay, tiga ini yang tiga kolom satu, kolom dua, kolom tiga tadi kan rumusnya kan pilokap ya kan? Tadi kan rumusnya kan di sini kan kita ketikkan kan pilokap ya kan? Kita ketik alapan ya, alapan betul ya yang kemudian alapan artinya apa? Di sinilah nanti akan kita masukkan kode akun oke. Okay. Sumber kode akun ini dari mana nanti? Dari master akun. Oke. Okay. Di mana tadi kita blok? Mulai dari A4 sampai dengan F140 gitu ya. Kemudian F4 titik koma. Kemudian 3. 3 itu dari mana? Karena kita ngebloknya tadi dari kolom A. Maka inilah sebagai dasar perhitungan kolom yang mau kita baca. Yang mau kita bacakan nama akun yang berbahasa Indonesia kan? Maka kita hitung kolom berapa? Yang nama akun yang berbahasa Indonesia ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka disitu titik koma 3. Oke, okay. okay. kalau mau kita baca pakai bahasa Inggris, berarti bukan kolom 3, kolom 2, berarti koma 2, du, Kalau mau yang dibaca adalah di sini adalah saldo debit, maka kolomnya kolom ke berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Oke, okay, nyambung ya. Oke, okay. yang lain. Oke, okay, ini sebentar lagi, ini jumnya akan berakhir, nanti akan Bapak ulangi lagi untuk kita masuk lagi ya, karena kayaknya sih jum prodi ini sudah habis masa berlakunya. Hanya 40 menit, 45 menit, sudah itu habis, kemudian nanti kita join lagi ya, biar kita masuk nanti ke buku bantu biotang oke waktu tinggal 3 menit lagi oke sambil dipraktekan ini semua bapak tutup dulu semua ya bapak nanti bapak share lagi ininya apa namanya linknya tanggung tinggal 3 menit lagi